Halo sahabat Thalme Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan mempelajari cara untuk mengupload video ke channel YouTube. Caranya kita tinggal klik upload video. Kemudian pilih file di mana video kita sudah dipersiapkan untuk diupload. Lalu kita tunggu hingga filenya siap. Ini adalah file video untuk membuat Google Account yang saya akan upload di channel YouTube Halomel Studio. Kemudian kita akan memberikan judul di sini. Saya akan memberikan judul 01 Google Lovers membuat Google Account. Jadi nantinya saya akan satukan dalam satu playlist namanya Google Lovers. Kemudian teman-teman juga perlu menuliskan description. Misalnya saya tuliskan description-nya. Halo sahabat, Halo Mea Studio. Liana. Dalam video ini kita akan pelajari cara untuk membuat Google account. Semoga video ini bermanfaat. Teman-teman semua. Kemudian kita akan mengupload thumbnail. Ini adalah cover untuk video. Teman-teman perlu mempersiapkan filenya terlebih dahulu. Saya sudah mempersiapkan. Tinggal di-upload. Nah, di sini saya sudah membuat cover. Judulnya membuat Google Account. Kemudian, nah untuk playlist kita perlu membuat playlist karena ini baru. Jadi saya akan buat playlist baru dengan judul Google Lovers. Saya set visibilitasnya public. Ada pilihan tiga teman-teman, public, pribadi atau tidak public. Dalam bahasa Inggrisnya public, private dan unlisted. Saya akan set public, ada pilihan tiga, public, pribadi atau private, dan tidak public atau unlist. Jika public ini berarti semua orang dapat melihat, untuk yang pribadi atau private ini berarti hanya kita dan orang yang kita pilih bisa melihat. Untuk yang tidak public atau unlist ini adalah yang bisa melihat hanya kita dan orang yang memiliki link. Saya akan pilih setnya public, lalu saya klik buat. Setelah itu jangan lupa dipilih Google Lovers, pilih selesai. Berarti video ini akan ada di playlist Google Lovers. Kemudian setelah itu kita klik berikutnya. Di sini elemen video teman-teman dapat menambahkan. Misalkan ada di end screennya ingin ditambahkan video atau ingin nambah card bisa dilakukan di sini. Jika tidak kita lanjut berikutnya. Di sini akan dilakukan pemeriksaan agar tidak ada masalah terkait dengan copyright claim. Jika seperti ini tidak ditemukan masalah berarti tidak ada masalah copyright claim kita bisa upload. Klik lagi berikutnya. Lalu yang selanjutnya kita diminta untuk menentukan apakah video ini kalau tadi playlist yang kita set public, private atau unlist. Kalau di sini kita menentukan untuk videonya sendiri akan di-private, set unlist, tidak public, atau public di sini karena saya akan set public. Bisa dilihat semua orang, berarti saya pilih public. Apabila teman-teman ingin men-set untuk premier, juga bisa tinggal diklik saja setelan untuk premier, berarti tayang perdana. Atau teman-teman perlu menjadwalkan untuk pemutaran video ini. Teman-teman bisa klik jadwalkan lalu pilih jadwalnya. Untuk saat ini video ini saya akan set public dan saya akan set premier. Kemudian kita klik publikasikan. Berarti kita siap untuk mempublish video ini. Dan ini adalah link untuk videonya jika teman-teman ingin share Link videonya dapat mengklik tanda gambar ini, salin link video. Kita set public. Kemudian setelah ada info ini berarti videonya sudah siap dipublish. Teman-teman bisa klik tutup. Di sini ada tanda berarti ini adalah tayang perdana. ya Kita ingin melihat videonya. Kita bisa mengklik channel kita, lalu lihat di bagian video akan ada tampilan tayang perdana untuk video yang kita upload. Kita coba klik. Ini berarti video kita sedang tayang perdana. Kita perlu menunggu sekitar kurang lebih 2 menit untuk Tayang perdana. Apabila kita ingin memberikan like untuk video ini, kita bisa klik like. Kemudian jika kita ingin share, juga bisa. Ini adalah link yang perlu kita bagikan untuk video ini. Kemudian jika teman-teman sambil menunggu video ini nyala, kita lihat pada bagian playlist ya teman-teman. Pada bagian playlist, jika kita ingin menampilkan playlist Google Lover, kita bisa masuk ke bagian sesuaikan channel. Lalu di bagian playlist, kita lihat apakah sudah ada Google Lovers. Sudah ada ya, teman-teman. Ini isinya adalah video yang baru saja kita upload. Dan tayang perdana. Jika ingin tampil pada bagian playlist ini kita perlu setting dulu teman-teman kita perlu setting caranya masuk ke bagian sesuaikan channel lalu di bagian tata letak atau layout kita pilih kita pilih ke bagian catatan kami saja ya kita klik edit Kemudian, tambahkan Google Lovers ini ke bagian catatan. Google Lovers ini perlu dipindahkan ke bagian depan saja, ya. Selesai. Jangan lupa klik publikasikan, lalu kita masuk kembali untuk melihat apakah playlistnya sudah muncul. Kita refresh lagi. Nah, sekarang. Playlist Google Lovers ini sudah ada di bagian paling depan. Ya Kita ingin melihat ini adalah video terkait dengan playlist Google Lovers. Ini video yang baru saja kita upload. Saya akan tutup tab-tab yang tidak perlu. Kemudian saya akan klik kembali di sini. Nah ini videonya sudah tayang perdana ya teman-teman. Demikianlah cara untuk mengupload video ke channel Youtube. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.